Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang sangat penting tentunya untuk rekan-rekan guru yang akan mengikuti seleksi P3K guru tahun 2022 yang mana di sini eh, kami ingin menyampaikan bahwasanya ada kabar gembira untuk untuk 193.954 guru yang sudah lolos passing grade P3K Guru 2021 jadi Bapak Ibu silakan siap-siap di bulan Juli Agustus ya semoga betul-betul direalisasikan berdasarkan lini masa yang jadwal yang pernah dibahas kemdikbud di eh, rakor ya dengan eh, pemda oke tanpa panjang lebar lagi sebelum kita lanjut ke eh, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini silahkan tekan saja tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya seperti itu nah di sini perlu kita ketahui bersama bahwa eh, inilah apa namanya bapak ibu ya grafik ya inilah eh, tabel atau semacam grafik P3K 2021 yang sebagian besar nantinya akan berlanjut di eh, P3K guru tahun 2022. Yang mana di sini eh, Bapak Ibu perlu pahami bahwa total formasi di tahun 2021 sebenarnya itu adalah sekitar 506.252. Kemudian setelah seleksi ada sekitar 293.860 guru yang sudah lolos, Bapak Ibu ya, dan dapat formasi termasuk swasta di dalamnya 41,619. Kemudian, di sini terbagi lagi Bapak Ibu ya, ada yang guru yang sudah lolos namun tidak dapat formasi, makanya masuk dalam guru lulus passing grade. Atau prioritas satu itu sebanyak satu ratus Nah, inilah yang sementara diperjuangkan, ya, bagaimana caranya agar satu ratus sembilan ini. Bisa mendapatkan formasi karena sebenarnya sudah lolos passing grade, Bapak Ibu ya, sudah melewati nilai ambang batas di seleksi P3K 2021, sehingga di seleksi P3K 2022 itu sudah tidak perlu lagi untuk dites seperti itu, Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita coba lanjut di sini, Bapak Ibu ya, ini ada informasi yang sangat penting juga. Di sini baru-baru kami mendapatkan informasi yang cukup mengejutkan di salah satu Instagram yang cukup terpercaya ya. Sangat terpercaya memberikan informasi seputar PPG ataupun P3K Bapak Ibu ya. Itu rekrutmen P3K. Ada Instagramnya Bapak Ibu bisa cek di situ. Di sini ada muncul postingan ya, ya di situ. Risalah Rakornas 2022 ya di sini ada muncul risalah Rakornas 2022. Nah di sini dikatakan bahwasanya tanggal 28 Juni hingga tanggal 1 Juli di Ancol itu sedang melaksanakan eh, Rakornas pemenuhan kuota P3K 2022 dihadiri Kadistik dan eh, kepala BKD provinsi kabupaten kota yang Masing-masing itu adalah DKI, kemudian Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, dan lain-lain sebagainya Kemudian di tanggal 2 sampai 8 Juli nantinya seluruh pemda akan mengisi menambah kuota formasi di daerah masing-masing. Boleh menambahkan kuota formasi tetapi tidak boleh mengurangi. Nah, ini ya, ini yang menjadi salah satu kabar gembira untuk rekan-rekan guru yang sudah lolos passing rate bahwasanya mulai tanggal 2 sampai 8 Juli pemerintah pusat akan menginstruksikan kepada seluruh pemda di Indonesia agar mengisi atau menambah kuota formasi di daerah masing-masing. Tetapi di sini ada catatannya, setiap pemda itu boleh menambahkan kuota formasi, tetapi tidak boleh mengurangi. Nah, dengan adanya instruksi seperti ini dari Kemenpan RB tentunya ini mengisyaratkan Bapak Ibu ya. Ini mengisyaratkan kabar baik untuk 193.954 guru yang sudah lolos passing grade karena jika pemda mengisi menambah kuota formasi maka tidak busit tidak bisa dipungkiri akan semakin banyak guru yang lolos passing grade akan tercover di dalamnya seperti itu bapak ibu ya akan banyak ya akan banyak guru yang lolos passing grade nantinya akan tercover di dalamnya nah kemudian di sini ada informasi tambahan lagi, dan informasi yang sangat mengejutkan juga. Di sini, katakan ya, ada postingan di sini untuk prioritas. Ada perubahan, hanya prioritas satu dan dua prioritas satu adalah guru yang sudah mendapatkan nilai passing rate di tahun 2021 yang belum mendapatkan formasi. Contohnya THK2, guru honorer negeri, PPG, guru swasta. Nantinya diangkat di tahun ini jika juga antara pertengahan Juli akhir Agustus. Nah, jadi eh, begini Bapak Ibu ya. Uh, jadi kalau kita membaca artikel ini Berarti kita berkesimpulan Berarti prioritas 3 itu dihapus Sebenarnya tidak dihapus Bapak Ibu ya Karena kenapa? Untuk prioritas 3 nanti akan masuk di prioritas kedua Bapak Ibu ya Akan masuk di prioritas kedua Malahan sangat menguntungkan ya Nah pertanyaannya Apakah ini 100% valid? Nah apakah informasi ini 100% valid? Khusus untuk prioritas Ada keperubahannya prioritas satu dan 2 saja? Jadi begini Bapak Ibu ya uh, Kita masih menunggu juknisnya kalau misalkan beberapa hari ke depan tidak ada juknis, tidak ada informasi resmi, maka secara otomatis ini tidak valid. Nah, tetapi, kalau misalkan tiba-tiba ada juknis SE-nya atau minimal ada aturannya dari uh, media, uh, sumbernya dari mana, maka itu kita anggap valid bapak ibu. Jadi begini logikanya seperti ini ya. Kita masih menunggu uh, juknis. Mudah-mudahan ada juknisnya ini. Jadi uh, kita tunggu saja ya. Semoga saja benar seperti itu bapak ibu ya. Uh, kemudian di sini kita lagi cek ya di sini bapak ibu. Di sini dikatakan untuk prioritas dua bagi guru THK2 dan guru honorer negeri mengajar tiga tahun ke atas. Nah, di sini sudah dikatakan ya bahwa untuk prioritas 2 sudah disebutkan bagi guru THK2 dan guru honorer negeri mengajar tiga tahun ke atas dan terdaftar di Dapodik akan diangkat juga, tetapi sudah prioritas 1. beres dengan seleksi sebagai berikut. Nah, jadi begini, eh, uh, kalau... Di Permenpan RB kan permenpan RB nomor 20 tahun 2022 Pelamar prioritas itu dibagi tiga Bapak Ibu ya Pelamar prioritas 1, 2, dan 3 nah, Kalau misalkan pelamar prioritas 3 itu dihapuskan dan dimasukkan ke prioritas 2 Berarti itu sudah tidak sejarah lagi dengan permenpan RB nomor 20 Jadi begini Bapak Ibu ya Karena ini berkaitan langsung bersentuhan langsung dengan artikel ini bersentuhan langsung dengan eh, Permenpan RB nomor 20 jadi kita tentunya berharap ada juknis Bapak Ibu ya. Ada juknis terkait hal ini. Bahwa pelamar prioritas e, tiga itu digabungkan ke pelamar prioritas dua. Kenapa harus ada juknis? Karena pelamar prioritas itu... E, Informasinya langsung dari permenpan RB Jadi kalau misalkan ada perubahan di permenpan RB bahwasanya pelamar prioritas 3 itu digabungkan ke prioritas 2 Harusnya ada SE nya Harusnya ada, harusnya ada juknisnya supaya menghindari berita hoaks. Seperti itu Bapak Ibu ya Itu yang uh, kita perlukan Jadi uh, begini Bapak Ibu boleh mempercayai artikel ini terkait uh, Apa namanya ya Prioritas 3 digabung ke prioritas 2 Tetapi jangan sepenuhnya dulu Bapak Ibu ya Karena belum ada juknisnya Karena ini bersentuhan langsung dengan uh, Permempan RB Kami cuman bagikan Bapak Ibu ya Kami cuman bagikan karena ini cukup mengejutkan juga Mengejutkan admin juga Bapak Ibu ya Karena da admin dapat di Instagram Di salah satu uh, akun yang Memberikan informasi-informasi terupdate Seperti itu ya Oke Nah di sini dikatakan Untuk nomor 2 dan 3 itu belum dikeluarkan teknisnya. Nah, jadi memang sudah dikatakan ya, belum dikeluarkan teknisnya. Berarti belum valid 100%. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi. Nah, terkait dengan guru lolos passing rate, Bapak Ibu itu harus siap-siap saja ya. Mudah-mudahan saja... Eh, mudah-mudahan saja istilahnya Bapak Ibu betul-betul diangkat nantinya di bulan Juli sampai Agustus kenapa? karena rencana di bulan Juli sampai Agustus itu ada pengangkatan 193.954 guru lulus passing grade berdasarkan linih masa ini tetapi itu semua tergantung dari hasil rakor teknis Panselnas bersama Pemda jika setelah selesai rakor teknis pada tanggal 1 Juli Kemudian pemda berlomba-lomba untuk mengajukan formasi secara maksimal Maka kemungkinan besar di bulan Juli sampai Agustus itu betul-betul guru lolos passing grade bakalan diangkat Bapak Ibu ya Tetapi kalau formasi kota masih begitu-begitu saja alias tidak digubris alias pengusulannya tidak terlalu banyak Maka kemungkinan di bulan Juli Agustus itu Uh, sulit untuk pengangkatan guru yang lolos passing grade seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, semuanya tergantung Pemda lagi, ya. Semuanya tergantung Pemda lagi, Bapak Ibu, ya. Oke, kemudian di sini Bapak Ibu perhatikan ini salah satu bukti rapat koordinasi pemenuhan kebutuhan pegawai pemerintah perjanjian kerja Bapak Ibu ya. Untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 itu terjadi di Hotel Novotel Mangga Dua Square Jakarta mulai tanggal 23 sampai dengan 26 Juni 2022. Seperti ya mudah-mudahan hasilnya saya baik dan betul-betul Pemda mengajukan formasi semaksimal mungkin. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian terkait jadwal ya lini masa P3K guru 2022 ribu di sini dikatakan bahwa untuk Mei Juni 2022 ada sosialisasi parlemen RB ini sudah selesai. Kemudian Juni Juli 2022 rakor teknis panselnas bersama pemerintah daerah ini tersisa satu hari lagi, Bapak Ibu, karena terakhir saat oh, beri sorry ya. Sorry admin salah ya, terakhir tanggal 6 Juli. Oke, terakhir tanggal 6 Juli ya. Kemudian untuk Juli Agustus 2022 ada rencana ini baru rencana ya. Rencana pengangkatan 193.000 guru lolos passing grade. Kemudian September, Desember itu ada pelaksanaan rekrutmen P3K 2022. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.